melakukan umroh kemarin jalannya agak jauh ini ada keluhan tapi nge -nge -nge, nah, kita akan baru rilis. Oh, uh. Ini <tell> kan Ini keras Ini, ini loh, <tell> <tell> <tell> <tell> <tell> nah, Ya betul ya. Oh, ini, ini kan spasm Ini kan namanya halus posterior uh -huh. Tibialus posteriornya ini kan karena banyak jalan nah, Ini tarik dorong ke benar. Atas Ke batu ya. hmm. Uh. Hmm. Uh. Iya loh ini dia tesis anterior Sakit juga ini? Hmm, ya. Sakit apa beli belakangnya, belak bawahnya? Oh. Ah. Hmm. Ah, ya. Sakit apa? Ya. <coughs> hmm? Iya. Iya iya. Iya. Insya Allah. <coughs> oh <coughs> ya kencang ya, apa namanya? Pasem. Terus pas mau rasa itu, ya, pas mau beli beli klinik malah gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, Orang ini kan terhasil, terhasil begini kan Terasa, terasa, begini. terasa ya Apa siapa? Ya Allah Insya Allah kan udah itu Pak Insya Allah Ibadah sudah selesai, besok tinggal balik ke kampung ya. ya. Nanti, Ustadz Nabil ke mana? ke Madinah apa sini ke Mekah, di mana tuh? Di Aceh, Aceh, Sofi. Oh, di situ? Apa itu slim ya? Ya, kayak kontrakan bareng-bareng, baru -bareng keluarga. Oh, masih ya? Udah, udah, berkeluarga Belum, <laughs> belum, Berapa usia? Aduh, dua tiga, Pak. Dua tiga, berarti lahir tahun dua ribu ya. 9. tahun ini baru dua oh, tahun 99. wah nama eh, akhirnya Usna. Lepas banget pak Ustaz asli? asli Gersi, pak, jawa timur. gresik jawa, tapi enggak, hmm, enggak ada logat jawa timur ya. <laughs> otot yang di atas ini ada masalah. misi, ya. Ya? misi ya? Hmm. ya. misi tapi jangan <guluh> terlalu <ternginta>, ya. ini sebenarnya. <tuk> ini ototnya ini, <tuk> ini, ya, ini, kan ini, kan, ini harus balik sini ya. Ini masalah di sini. Makanya tuh, nih. Oh, oh, itu. <tuk> itu sakit karena masalah. Itu <Tuh>. oh, oh, <tuk> nah, ada apa-apa ah ya uh. ah, ada obatnya Mary, mas saya ini, ini dorong kaki saya, mas relak, relak jangan ditahan, jangan ditahan. hmm hmm kita tes kita ada beda? Ada beda tapi masih ada dikit. Bapak balik badan. Bapak balik badan dulu, Kapisa. Anu, tokor. Tokor. Oke. Maaf ya. Ini enggak apa-apa. Ini rancang ranjang saya, Bu. Ini ranjangnya lubang. <laughs> saya <Sela> di sini. <laughs> oh, bisa. Siap banget itu. Ya. Nih. Uh. Oh, tuh, oh, oh. oh. apa ada sakit pinggang ya? Oh iya, pinggang. <tik> Malah suka Iya no. ini sakit pinggang pak. Suka kram. Oh, kakinya suka kram. Kakinya apa? Pinggangnya? Pinggang. Oh, iya, Kadang ya. itu. Iya, ya. tes sakit nggak? Iya. Sakit. Oh iya. <tik> <tik> tangannya nggak nggak ini jadi kalau turun tangga itu saya nggak bisa kanan kiri kanan gitu ya bisa jadi satu satu kaki kalau satu itu di mengikut sakit oh nih eh? pasti <laughs> hmm. sakit banyak sakit oh perut <laughs> oh. oh. diaris posterior, gastrocnemius, solius ini sampai semua. Memang kalau umprah itu kan jalan jauh terus, ya? makanya seperti ini. Hmm. <tuh> Tar Pak, ini lemas lemas lemas gelek. Ini kolektif sama plantarnya harus dibuka. Oh. Sakit? Cukup lagi oh, nih? Iya nih Iya iya Ini? Iya iya Ini iya bawang air lagi tuh Apanya? bom bawang air Mencret? Iya om Bagaimana bisa berangkat tadi? Eh saya belum berangkat sudah ke belakang hmm. Sampai di pintu itu tuh Pintu 84 itu balik lagi, masuk lagi, elo ya, tambah mandi, masuk kamar. Mas, lemas lemas lemas, lemas. Yuk, di sini sakitnya. Disini. Ini kalau ditekuk sakit kan situ. Ya. Ya mungkin karena sih ya. Intinya mas. Ini. Iya <tis> sakit bageli. Iya dulunya. <tis> ini, ini, ini ini harus ketemu ini namanya sedrom ini. Sakit. <tis> <tis> Kalau sini, nih. Eh, apa itu? Sakit Belum belum terasa. Nih. nih. nih. nih. nih. Uh, nih. Itu geli juga sakit juga. Nih sakit Iya sakit ya sakit. Oh. <tis> lemas lemas lemas lemas lemas mas. ini hmm. masih masih sakit di paha di paha yang mana tadi Pem sini sini ya lemas eh eh sekarang hmm. ini ya masih tapi berkurang berkurang ya eh coba masih ada sedikit lagi sedikit lagi eh eh penting ya ya ya dah sudah mending apa penting pak ya udah ini udah oke regangan pak regangan depan pak mau ditarik pak ini iya nyes jangan dilawan luar loh soalnya biarin oke sebentar kok lah hmm ya lututnya gimana tinggal depan ini dong di sisi mana sini -sin. ipa pa pak balik depan ya balik balik lagi depan balik lagi iya kalau saya misalnya gitu pak bolak balik arahnya hmm. yang penting sembuhin Allah terus sering anu ah. saya vertigo oh kalau vertigo titiknya beda lagi <toto> <N> <toto> <toto> <toto> Eeeh <Yeah. toto> oh, Sakit banget Sakit banget iya, Nah ini kan dia udah menaga atas Ya ada enggak? Ada enggak? Ada Iya, ada Alhamdulillah. Yes. Yes. Yes. Yeah, I mean. <laughs>